Waduh Sabar, bang, sabar, bang Dari, Dari bass mereka ya Satu Yang di atas Nice You got a friend in me You got a friend in me Yo, Mabu, sebelum konten ini dimulai, untuk kalian yang pengen beli akun CODM langsung aja follow instagram @kita_jubelin kita jubelin disana Gak hanya akun CODM ada FFML, PUBG dan semuanya Pokoknya kalian request aja ke admin ya, Mabu, ya? oke? ya Jangan lupa follow instagram @kitajubelin kita jubelin ya Bro, oke? Terus jangan lupa like-nya pencet mabro, like terus share ke teman kalian biar video ini trending oke Let's go Luar biasa Kalau nggak salah siang itu dia ngajak sama gue Ini, ini, ini. ini gawat halo, halo, ayo WhatsApp mah bro, apa kabar semuanya? mau kembali dengan mythic switchblade Ocha mah bro ya. Masuk kalian enakan mythic atau yang biasa? Kalau Ocha sih biasanya yang biasa makinnya mah bro. Sorry gue liatin gue logonya reload. Ngecak lagi main di party. Gua liatin dulu banyak rileks umpah ya. Bukan main di party sih. Mereka pada party Bukan berempat mati, mag, bro. Matiin lah. Sudah satu tel saja mag, bro No no no no no no no. Krek-krek di mana musuhnya ya? Kalian tahu di mana? Uh, di bokong Pak deh Pak udah Ih, asin banget loh. <laughs> Aku adimu nama gitu. Wah, harus cepat kegos ya. Ah, radar men. Bayangkan aku dibunuh pake Ghost Radar, coy Bang, baik amat, bang Iya, bang. Gua baik hati dan tidak sombong Hmm, -mm, makasih, bang Di ujung sniper biasanya, bang Nice ah, lew Lewat doang gua, sorry Ken, mana? Bang bareng, bang bareng, bang sini kati bang. Mantep bang. bang. Lulu oh, play uh, udah depan deh. Bang kopereng lagi duel cok. Dari atas, bapok. Ya, ya. Rata bang, rata bang. Ha? Gua nggak tahu di mana ini maksudnya. In info bang, info bang. Ada enggak, bang? Kosong bang, kosong bang. Oke ada kosong di kenjaki ada gak toh biasanya malah aman bang aman bang yeah. roto bang kita ini bang resmitnya bang resmitnya bang kanan kanan Mana ya musuhnya kok kosong ya B kosong santai santai santai setiapnya dijaga bang minakat gue siapin buset deh pada ke B kayaknya kosong bener kosong bener kamet deh kok tuh mirinya ada Mama goblok anjing, anak gak anak gak ada otak anjing. Sakit gue. Lalu di belakang gue, dari base mereka ya satu. <tuk> Momen bang. Anjing tuh tuh tuh tuh itu itu itu atas atas atas selber. Skarat gue aja. Tinggal yang di atas. Nice gue job bang, Timur kayak yang sangat bagus untuk masuk e-sport. Yang berikutnya ah. Enakan go songan sih kalau switch blade, Bang. Enakan Ayah. yang sih. Ah. Aduh. Dah, no, tapi kedua mau <laughs> lihat. Oce baru lihat. Ini Oce baru ngecil satu ya tadi, tapi tau Oce mati. Uh, bro, goblok anjing, kaget dia yang. Kok Ah, itu magic bro kanan. Kanan Bang kanan Bang. Ah, udah di situ. Ya, yeah. nice try. Ah, nice Bang. Mantap jiwa, eh, dapat gak Dapat ya? wih GG bro. Kita penyelamat handal. Hmm. Penyelamat handal, bang. bang. Yo i. Yo i. Bang kasih kasi lah poin kasihan musuhnya. <laughs> Jangan comeback <tuk> nanti eh. kita. Enggak enggak bakal ke comeback. Tenang aja, enggak bakal ke. <tuk> Sembuh <Sombong> banget dah. Demit kena bonggo ya tadi. <tuk> Anjay. Wah, di uh gila dibokong bang sorry sorry sorry sih gue nggak tahu tuh kiri lo. Aduh gua mati sakit banget tuh odeng. Oh, Igi eh, gila gue udah banyak banget ya bang ya udah 17 Iya kita beban. Iya <laughs> bapak bang. Ntar masuk konten konten ocdz. Waduh. Apa kita main bagus tadi? <laughs> lu nonton ocdz nggak bang? Nonton sih. Oh, uh, ah. yo. Nah. Kalau nge-nonton gua quit sekarang. Enggak <laughs> doang. Lah. Lu enggak nonton, This Bang? Enggak, Bang. Yah, eh, gua, gua nontonnya FF 10. <laughs> nontonnya apa, Bang? Nontonnya ini. Yang channel satu lagi. Hah? Enggak kedengeran ya? Channel siapa sih namanya gua lupa lagi. Even heaven Dari mic 1. Youtuber Singapura, Bang. Iya. Oh, Hi, bang siapa? lu, bang, bang. Bang YouTube, Bang YouTube, bang, bang siapa, siapa? Bang, bang YouTube? Bang, siapa bang. Oh, bang YouTube? <laughs> bang, kok Bang YouTube lu <laughs> Bang tadi, <laughs> tadi lagi ngomongin YouTube nih, gua udah Bang YouTube. Tuh, ah, ya. dari Eneri. Pokoknya <laughs> gua kali tidur doang. Oh, ah. Tembus itu, Bang, kotaknya. Pang limit bang, waduh. Sabar bang, sabar bang, sabar bang. Anji di belakang. Astagfirullahaladzimu, lu sih bang, kagak nonton gua jadi kalah. Harusnya gua kuit dari tadi nih. Apa mulai? Tuh bang, pakai pakai biar menang. Pakai pakai biar menang. Kita harus ngerok dah. serengat ras jadi enggak tahu ya. hati bang, hati-hati kiri lu kiri lu lu masuk dari A Wes. Nice. Wo ya oh, Allah oh, ditembak ke Odin. Tas tapi lu dibokong lagi gua. Gila dua kali gua dibokong. Ayo Bang lah. semangat dong. Ya <tuk> enggak hmm, apa-apa hmm. Bang lo. nice try Bang. <tuk> Sekarang gimana caranya untuk menang ya? Nah gua mikir berat nih, Bang. Gua mikir, gua Samaan mikir. Mending palingan maksudnya pada majusir. Pakai Venek kali, pakai Venek, pakai Venek. Eh Bang, Venek, Bang. Salah-salah. Salah skin. Tuh, Bang, tuh, Bang, pakai, Bang. Eh enggak mau. Ya udah. Ya semangat ya. Biasa main jarak jauh, Bang. Gua pokoknya haruslah main standing dah eh bomnya jangan jauh-jauh bang ntar kalau mending arah ke B bomnya nih bang wah ordernya bang ini sakit banget ya kalem kalem mati bang kalem kalem ini udah kayak turnamen bang berasa final gua ayo ini lu katanya nggak turnamen lagi kan bang Wah, wah. Belum tentu, Bang. Kali aja eh astaga ah, video gua mati. <laughs> Lu aja tentu kubur sih, Bang. Kayaknya kayak kalah dah. Eh, Bang semangat. Tenang, tenang, tenang. Gua gua gua harus percaya diri nih sama tim gua. Iya, Bang, Let jangan pakai tinju. Oh. Nah, tarik, Bang, tarik, Bang, tarik. Gua jarin nih, gua jarin. Tarik dulu. Lihat uh, limit 30 detik. Lu harus ngeplan plannya ke B. Saran gua ke B kalau kalem, -kalem. Tahan step aja bang Tahan step Dah ya, liatin bawah aja Tarik ke kiri atas aja Saran gua nih culik satu bang Abis itu tarik Culik satu tarik Jangan lawan dua-duanya langsung Ya apa-apa bang Master ya bang apa, apa It's okay <laughs> Masih tewas Bang itu ada yang telur semangat lah latihannya. Aduh, gue deket dua puluh loh udah dua, udah kepala dua, ngasih ya kalah coy Ya, aku saja mau beriin dua duit, tapi nggak apa-apa nesre, tetap latihan ya untuk timo cay ini ya nggak apa-apa nggak apa apa nggak apa semangat oke okay? yap oke okay, Mambruk kayak gitu aja untuk video kali ini Mambruk makasih banget udah menonton ya jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya Mambruk ya terus kayak gitu aja untuk video kali ini Yap see you Mambruk Dadah semuanya jangan lupa di like like like like like ya udah semuanya see you next